Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'akumma salli wa salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakyah Miskiyah Imam Yahya Sedanten warah putra-putra Kus Imam Gus Riza Gus Iim Gus Nabil Gus Izzul Habib Muhammad Al-Habsi hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur yang mau didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di rembang termasuk sudah kiai. <laughs> di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. <laughs> karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. <laughs> Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Uh, secara kesanat dan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya, Al-alim Al-Alamah G.H.M.M. Super dulu itu ngaji di sini, di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah, ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zuber, suzuruh Zahab, itu finnakhwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh delalah pas kesini padahal Mbah Zuber sama Mbah Mbah Manap itu tidak wianan. itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zuber jadi tidak ngulang lagi diteruskan kenapa tidak diulang karena bacaannya Mbah Zuber ini sudah benar gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Ziberi, ini termasuk Waming Karumatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya, apa Gus Riza keramat seperti itu? Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya buah, anak buah waria itu bagus. Itu. Karena itu persis sanat keilmuan kita bapak saya itu pernah cerita ke saya hormat sama orang macam-macam kalau ditanya orang, pak ya, ya wongono kompok kanjani senggelam dati ya Jadi, ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza <laughs> artinya secara sanat keguruan seperti itu dulu mbak makhrus ngaji sama namanya kiai haji khalil harun itu masih pernah mbah sama mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Sama ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Riza langsung cerita di depan umum biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi. Separlima. <Sid DP> <Sid> itu Mbah Mun tuh sama ingat Anak putuku senajan tosa wulan, kudu tahu ngaji ngeleboyo. Saya kelas satu Ali ya sama si ingat, disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Imas Tia. Itu disuruh pasangan ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun sama si ingat, itu ngasih bisaroh Bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbah Idris Yai Anwar Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamlopi sendiri. Sama masih ingat, pas itu, itu diisi Rp25.000, ketika itu makan satu bulan baru 13000 Jadi kalau 25000 ya kira-kira bisa makan dua bulan, itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Khafabi, sama Gus Maksum, teman-teman. Jadi saya pernah pasan di sini, saya enggak tahu apa ini sudah mau wujud atau belum, <laughs> tapi karena saya itu niatin sama nih Gus Kambel. saya tuh tidak pernah ngaji ingat saya dalam satu bulan tuh ngaji dua kali tahun berapa itu? lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun saya <tuk> <tuk> nah, kelas satu kali ya nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau gak salah jurumiah kalau habis subuh nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur jadi dalam satu bulan hanya ngaji dua kali Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. <laughs> Pas itu ngaji itu bab tamjisa masih ingat bab tamjisa. Saya sudah termasuk winter, Gus, sudah winter, sudah, sudah winter, <laughs> karena saya sudah lihat. <laughs> Tapi saat ngaji, ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam karena memang disuruh bangun. Anak putuku senja satu bulan harus pernah ngaji si Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Sofur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamsil, pokoknya tamsil itu gampang. Mestinya kan alismu, alman subuh, terus almu fasiro, apa imam bahama minal minas zawat ya. Ini mau sialah kok malu. Zawat bagaimana? Zawat ya sudah gitu. <laughs> Yakin sekali. <laughs> Karena masih jurumi, ya, Nanti kalau sudah kudori mungkin ngeper terus <laughs> kemarin cocokkan nasab sama saya jatuhnya juga saya kalah lagi disuruh manggil lelik <laughs> ya. saya ini paman sampeanku <laughs> ini bener-bener nasib, ya? nasib, nasib makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponaan saya beliau ini <laughs> Tapi selain itu juga kalau mayit tamu itu koyok mayit gus walaupun tuh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja iyo rojo sing jadi mayit itu kok ada gus seperti ini terus <guluh> aku ada saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar bang putranya. Urusan ilmu. <laughs> urusan ilmu. <laughs> itu kalau baca Tam Yesus. Tam itu gampang. Beliau gak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Aku agarmu apa nih? Ya berarti Tam <laughs> Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Khafabi. Kan ada kamar Madep Timur. Yeah. Uh, utaranya Musol persis. Dulu ada kamar menghadap Timur, saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda untel, kalau nggak salah harganya dua puluh lima, seratus, dua puluh rupiah 25, berapa? Dua puluh terus ke doho, nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami, sering ngaji di Karim <laughs> Mungkin sering saya di Manggusari sama situ loh, ya. <laughs> ngaji di Karim Akhirnya dalam satu bulan itu saya pasanan pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Moon semua Kiai sini nyangoni Gus Kamil yang lucu dari itu begini Gus Kamil tanya mau gak mau gua abah liat boten, ya pasti ditek naik hanya <laughs> tadi beliau-beliau gak bilang untuk abah toh boten ya berarti sungguhnya jenai <laughs> karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini untuk ini sehingga kita tidak berani pakai saman komanan Gus tadi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 Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zuber karena ketika ada Alfi atau si rohnya Imam Suyuti, itu ndak ada yang bisa mensarai sampai datang seorang termas kalau beliau mungkin ndak bilang orang termas mbahnya istri saya gitu karena kalau termas beliau nggak keren itu mbahnya istri saya jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri ngandalkan istrinya gitu. Nah, itu gak masalah, seperti itu juga masalah Allah itu baik <laughs> keramat gandul karubucuni keramat gandul karubucuni muka-muka keramati tetap, ojo sampai cuman ganduli <laughs> jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri teman itu boleh saya punya sanat mutasil tentang keluarga kita, tadi Zuryatam, Ba'aduham, Ba'aduham, Ba'aduham